Buat subscribe, like, dan kawan sahabat. Dijemur beberapa hari biasanya, Bu. Dijemur ya, seperti di sana itu dijemur dulu di Matahari. enggak. satu minggu. Oh, satu minggu dijemur, baru dipecahkan ya. Oh iya, berapa lama di atas pohon baru diambil? setiap bulan ya, 6 bulan oh, dijual ke mana pasar ya hmm. berapa per kilo? berapa? 20 ribu oh iya yeah. iya yeah, iya yeah. oh dijual dalam masih ada kulitnya? Masih ada kulitnya, dua ribu per kilo, lima ribu. Kalau sudah dikupas, berapa? Dua puluh Oh, dikirim ke Makassar. Di orang datang di sini beli, 20.000 ribu per kilo. Kalau sudah dikupas begini. Oh iya. Yeah.